Buat dia yang nggak punya skill penerugaman, jangan kecil hati karena di sini kita nggak akan uh, menggunakan javascript seperti yang dilakukan oleh John Byrne Mas, visualisasi data animatif itu apa sih? Jadi visualisasi data animatif itu merupakan salah satu bentuk visualisasi data tapi yang nggak gerak. Kok nggak gerak sih maksud saya? Adalah visualisasi data yang justru bergerak. Artinya kita bisa melihat pergerakan dalam hal ini dalam dimensi waktu. Jadi misalkan kita bisa mengetahui bar chart posisi uh, tahun 2000 sampai 2019. Berarti bergerak tuh, dari 2000 sampai 2001, 2002, 2003, dan seterusnya sampai 2019. Itu salah satu um, definisi dari visualisasi data animatif itu, ya data visualisasi, visualisasi data animatif itu bergerak gitu ya, nggak statis gitu ya. Kalau contohnya apa aja? Ada tiga ya contohnya yang bisa aku kasih ke kalian yang pertama itu bar chart risk atau balapan bar chart atau sebenarnya bar chart itu kan diagram batang ya. Jadi nanti bakal ada batang-batang yang secara horizontal kemudian dia bergerak-bergerak naik turun gitu ya. Kemudian panjang pendeknya juga nanti akan kelihatan perbedaannya. Biasanya ini nanti akan memperlihatkan peringkat atau ranking dari suatu kategori tertentu. Bisa aja kota termahal, kemudian orang terkaya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu line chart. Nah, biasanya kalau line chart ini, um, kita bisa melihat footprintnya dia, gitu ya. Misalkan nih, 10 universitas terbaik di Indonesia. Karena ada 10 nih, tahun 2001, 2002, 2003 kan beda-beda tuh peringkatnya gitu kan. Jadi nanti ada kelihatan footprintnya, gitu ya. Ada line seperti apa namanya, semacam alat detak jantung melihat detak jantung itu ya, oh. nah, kan bisa kelihatan kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga ini, menurutku bagus banget nih buat kalian bisa belajar nantinya. Ah. Tapi kita nggak akan belajar secara detail yaitu Hans Rosling Chart. Hans Rosling. Nah, itu Hans Rosling Chart, <laughs> Hans Rosling Chart itu merupakan salah satu um, Grafik yang memang dibikin pertama kali sama Hans Rosling. Nah, untuk lihat lebih detail, kita bisa lihat di sini nih. Coba lihat mulai dari bar chart terlebih dahulu deh, bar chart ini kayak gini ya. Bar chart itu seperti ini, jadi ini menunjukkan populasi dari suatu negara dari tahun sekian sampai sekian. Gitu ya, jadi, ada perubahan. Lihat di sini, China, India, USA, Brazil, Rusia, Tapi Indonesia, zaman 2006, makanya nggak terlalu banyak ya. <laughs> Entah, nanti kita lihat secara detail. Kemudian, yang lain chart seperti ini ya, yang lain chart jadi kelihatan kan? Ini kayaknya 10 orang terpengaruh ya. Ini kayaknya nggak bukan 10 ya, ada enam 6. 6 orang paling berpengaruh dunia gitu ya. Terus ada semacam footprintnya. Kemudian yang Hans Rosling itu. Nah ini memperlihatkan dua variabel, variabel pertama ini yang horizontal itu adalah GDP per kapita suatu negara Sedangkan yang vertikal itu life expectancy gitu ya Jadi semakin ke sini negara-negara di dunia itu makin tinggi life expectancy-nya makin tinggi juga GDP-nya gitu Jadi ini by country, warnanya menunjukkan perbenuannya gitu Nah, ada, kita mau ngomongin sejarahnya kali ya, biar lebih jelas ya. Boleh. Nah, di sini ada satu artikel yang menarik nih, Rio. Ini pertama kali yang saya lihat juga, aku melihat YouTube gitu ya. Di video YouTube itu ada semacam visualisasi data seperti ini. Terus aku penasaran gimana sih cara bikinnya gitu ya. Ternyata kalau dilihat sejarahnya, baru bulan Februari tahun 2019 kemarin. Oh, ada banget. Iya, baru banget. Ini ada seseorang yang dia aktif banget di Twitter gitu ya Namanya Matt Navara. Dia bikin sebuah visualisasi bar chart race Yang judulnya adalah Top 15 best global brands ranking for the last 90 years gitu. Jadi ada Coca-Cola tuh kelihatan ya Kemudian apalagi lagi McDonald's. tuh McDonald's, McDonald's, Disney dan lain sebagainya Nah ini Matt Navara ini yang pertama kali bikin Kemudian ada lagi nih di belakang Nah, ada John Byrne Murdoch, dia bikin, ini, the most popular city in the world dari tahun, bayangin, tahun 1500. <laughs> 500 tahun yang lalu, gitu ya, sampai tahun 2019. Nah, dia bikinnya itu dia pakai coding, jadi tenang aja tapi ya, kalau kalau di kelas ini kita nggak ada coding sama sekali. <laughs> jadi, buat yang nggak punya skill penerugaman, jangan kesil hati, karena di sini kita nggak akan uh, menggunakan javascript seperti yang dilakukan oleh John Bermondoh gitu ya. Dan dia merupakan salah satu salah satu yang mempopulerkan juga ini walaupun dia bukan yang pertama Itu Yo.